Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Semenaskah Official dan di video kali ini di saya akan membayar berikut berikutnya terbaru lagi. Oke, kita langsung aja sih, mas satu persatu, seperti ini. kedua. Oke okay, lanjut ke versi yang ketiga. Oke lanjut ke persediaan yang keempat Oke lanjut ke persediaan yang kelima Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam ya? Oke lanjut ke persidangan ke tujuh. Oke lanjut ke persidangan ke delapan. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10. Oke lanjut ke presiden ke-11. Oke lanjut ke presiden ke-12. Ha, ah, jangan itu. lanjut ke presiden ke tiga belas oke lanjut ke presiden ke empat belas Oke okay, lanjut ke persediaan kelima belas Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-16. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-17. Lanjut ke ke Oke lanjut ke versi yang ke delapan belas Oke lanjut ke versi yang ke sembilan belas ke ke-20 Oke Guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya bye